Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih setia dengan saya Bambang Shurebno Untuk belajar bersama Berbagai ilmu sederhana Semoga bermanfaat Kali ini masih belajar Bosu Jawa Yaitu Sinau Bosu Jawa Bab Saloko Saat ini pun uh, Bab Saloko Kita Wiwiti Marilah saya mohon kesetiaannya untuk memberikan subscribe. Dan bunyikan lonceng apabila ada video terbaru dari saya akan selalu mendapatkan notifikasi. Mari kita ikuti bersama-sama Sinau Bosu Jawa Bab Saloko Saloko yaiku Unen-unen Kang ajek Pangangguni Lan ngemu suroso pepindan dini sing ngemusurosa pepindan iku wongi lan iso nganggo pepindan kewan utawa barang link video ingkang pisanan video yang pertama bab paribasan bab kedua bebasan, basan saya iki bab ketiga saloka ternyata bunyinya sama unen unen kang acik pangangguni sama, di Bebasan, Paribasan, Saloka sama. Lan ngemu suruh sepepindan, juga sama. Dini sing, dini sing ngemu suruh sepepindan, iku wonge nih. Nek Saloka, sing dipindake wonge uang nih. nih. Paribasan, Bebasan, Lan Saloka. Tolong, aku disimak male video ini Bebasan dan Paribasan, ya. Sekarang kita Bab Saloka. Ballei maneh unen-unen kang ajek gude, lan ngemusuraso pepindan Dine sing ngemusura pebindan iku wonge lan isong nganggo pepindan kewan utawa barang Saloka yaitu ungkapan Jawa yang tetap pemakaiannya tidak boleh berubah dan tidak boleh diganti kata-katanya bermakna perumpamaan saloka Untuk lebih jelasnya, masih Mari kita ikuti contoh-contohnya. Contoh. contohnya batok bolu isi matu. Tegese, Wong kang asor nanging sugih kepiteran. Jadi bebasan, paribasan, saiki Saloko penisongerti pidaninge, ye. yen Saloko Bartok bolu isi matu. Isi dipindah aki wonge. Tegese wong asor nanging suki kapinteran. Mosok bolu isine matu. Nah, artinya orang rendah tetapi kaya pengetahuannya. Saloko yang kedua asu gede menang kerai. Tegese wongkang kang luwe dur pangkaté lan luwe gede panguasane biasane menang perkarane. Artinya orang yang lebih tinggi derajatnya, tinggi pangkatnya biasanya menang permasalahnya. Maka ada istilah dalam saloko asu gede menang kerai. Itu. Maka sering orang tua kita mengatakan ojo wani-wani karo wong ae sebab wong kaemu sugih pangkate dhuwur, penggo kowe tetep rekoso, kowe tetep ka, kalah. Dadi bebasan paribasan lan saloka kuwe sekabeh ana kanggo dan Contoh salah siji pun. Cebul nggayuh lintang. cebel itu orang pendek gayu lintang-lintang tempatnya di langit tegesi wong cilik kang ini kegayuan kang tangeh lamun kelakon artinya orang miskin yang mempunyai keinginan yang mustahil tercapai jadi cebol gayu lintang istilah jawa dalam salopok cebol gayuh lintang wong cilik kok kepengen gayuh sing dur yuk mustahil nggak bisa gajah nida rapah tegese wong gede karena gajah itu dipindaki wong gede kan jarak utawa nerak aturane Dewi jadi istilahnya orang gajah itu seperti orang rapah ngaturannya jadi menginjak rapah nanti orang yang gede jarak merah aturannya di artinya orang besar yang melanggar aturannya sendiri membuat aturan di langgar-langgar sendiri yang biasa membuat aturan adalah orang-orang yang besar orang memiliki jabatan untuk salah saalajungi pun gajah tumbuh karo gajah kancil mati yang tengah gajah kan lambangnya pepindahannya wong gede tumbuh musuhan karung gajah itu wong gede, karung gede kancil lambangnya wong cili wong sing gede pas sulayan wong gede korbane wong cilik. jadi pejabat dengan pejabat apabila kita bermusuhan yang menjadi korbannya adalah rakyat Orang yang berkedudukan tinggi saling bertengkar, rakyat ciliklah yang menjadi korbannya. Itu contoh saloka. Timun mungsuh durian. Timun itu, warisannya buah yang kecil, lemah. Durian buah yang besar dan memiliki kekuasaan karena memiliki duri. Jadi, tegese wong cilik mungsuh wong kang duwe pangu. Oh yo timune tetap ka kalah artinya orang miskin yang bermusul dengan orang yang berkuasa segala sesuatunya nanti ya tetap orang kecilnya yang tetap dikalahkan karena kalah jabatannya tekek mati ulu nih ini contoh Saloko salah je pun ya Sal salah pun tekek mati uluni. tegese uang nemu ciloko jalaran sokok gunemane TV. artinya orang yang celaka karena omongannya sendiri dari ucapannya sendiri bisa celaka maka berhati-hatilah dengan ucapan kita demikian contoh-contoh saloka yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sudah ada tiga video yaitu bab Be paribasan, bebasan, dan saloka yang memiliki kesamaan untuk itu agar tak perbedaannya maka disemalah ketiga-tiga video tadi terima kasih atas kesediaannya masih menerima, masih setia dengan channel Bambang Suribno saya ucapkan wabillahi taufiq walidaya